ke kabar pertama, persahabatnya keunggahan dari Kak Randy Eka Permana Tentu di sini ada sebuah Pestingan spesial banget ya Wow, kebersamaan kakak Rizky Bilar Bersama orang-orang hebat dan Orang-orang sukses Tentunya kita doakan selalu Persahabat ya, mudah-mudahan Kakak Bilar selalu bisa Memberikan karya-karya luar biasa Dan mudah-mudahan selalu Sukses persahabat ya Dan berteman dengan orang-orang baik Terlihat Kakak Bilar persahabat ya dikelilingi oleh orang-orang yang sangat hebat. Ada kalimat caption yang dituliskan oleh Kak Randi long time no see, katanya itu ya, masya Allah luar biasa. Dan banyak sekali komentar yang diberikan. Ada Roy Ricardo disitu mengatakan menyala, katanya itu panas. Wow, masya Allah luar biasa. Dan berikutnya juga komentar lain diberikan dari akun Instagram Putriman 93. Orang-orang sukses yang tak kenal lelah Walau udah waktunya istirahat Namun tetap semangat Sehat selalu orang baik Dimudahkan segala urusannya dilancarkan Amin, amin, Masya Allah Luar biasa doa terbaik Selalu diberikan dari orang-orang yang baik juga Kepada orang-orang hebat Masya Allah bersahabat ya Mudah-mudahan ada kejutan bahagia Bersahabat dari kakak Bilar Bersama teman-teman orang-orang sukses juga bersahabat ya Dan terlihat Dulu tentunya berteman dan berkawan mainnya dengan seumuran dan sekarang tentu sudah menikah Kawan mainnya persahabat ya dengan bapak-bapak yang tentunya hebat-hebatnya Ada Mbak Suki Serojo, ada Kong juga persahabat ya Masya Allah ini orang-orang hebat banget ya Selalu mensupport, selalu mendoakan, selalu mendukung kakak Rizky Bilar untuk selanjutnya juga persahabat ya Kita lihat semalam juga kakak Pilar mengunggah sebuah postingan nih Masya Allah banget ya si ganteng Tentunya idola kita nih Masya Allah luar biasa Opa Korea banget ya Ada kalimat caption yang dituliskan juga oleh kakak Rizky Pilar nih bersahabat ya situ Tertuliskan di era digitalisasi Seperti sekarang gue akhirnya nyadar banget Upgrade skill itu wajib banget Pas lagi ada waktu luang kadang gue ama dede luar banget selain Sebagai public figure kita butuh banget Yang namanya self development Tuh persahabat ya Kakak Bilar menginfokan Persahabat ya nah sekarang ini Udah dimudahin banget karena ada skill Akademi Platform pelatihan online nomor 1 se-Indonesia, kelas yang menarik dan gue cobain itu merancang perangkat lunak dan aplikasi untuk desainer software. Masya Allah bersahabat ya, selain jadi pabrik figur juga bersahabat ya, kakak Bilar juga ingin selalu belajar, mudah-mudahan selalu sukses dan selalu berkarya. Amin. Dan untuk berikutnya juga persahabat ya kita lihat ada momen spesial banget nih kakak Bilar dan dedek Leslie kejora ya. Bersama Pak Ferry dan Kiki Zulkarnain juga Masya Allah tentunya sampai malam juga mereka masih kerja dan meeting. Mudah-mudahan ada kejutan vitamin bahagia yang kita dapatkan dan kabar baik persahabat ya. Semangat terus mudah-mudahan dedek Leslie bisa masuk. Di sinetron jwb 2 "Masya Allah Luar Biasa", itulah momen yang paling kita tunggu-tunggu. Persahabatnya tetap support, tetap doakan yang terbaik untuk Lesti dan Rizky Pilar. Unggahan tersebut pun direpot kembali oleh Arsenal. Gue Tiana Skor Pilar, kalimat caption dituliskan juga. Semoga apapun itu projectnya sukses ya, Kakak, sama Dede. Amin. Tuh, doa terbaik juga selalu diberikan. Dan kita lihat di sini banyak sekali komentar dan tanggapan dari para fans Salah satunya dari akun Parmariani mengatakan Asli Bilar kayak Kang Vila gak ngenalin WKWK pitchnya ya lar <tuh> Luar biasa banget ya Semoga makin sukses pokoknya dan sehat selalu untuk Lesti dan Rizky Bilar untuk berikutnya di sini kita lihat persahabat ya, kunggahan Dokter Tirta ya, yang menggagas sebuah postingan ini sepak bola nih ada klub Liverpool di situ. Perhatikan persahabat ya di postingan Dokter Tirta ini ada komentar dari kakak Bila, remsahabat yang disitu mengatakan AFK Back Liverpool dok katanya Tuan ada jawaban dari dokter. Nah, persahabat ya disitu mengatakan juga Eh Rizky Bilar 32 nih comeback kita bosku Masya Allah persahabatnya hubungan dengan dokter Tita juga Semakin harmonis ya Mudah-mudahan berteman dengan siapapun Dan selalu bikin kita bahagia Persahabatnya duku dan support terus Berikutnya kita lihat persahabat ada ungan spesial juga nih ya Dari asing kangkungnya Lesti Mengunggah sebuah postingan kakak Bilar dan bang Karok dan kok Kris ya di situ ada pertanyaan Ada yang tahu kolaborasi kami bertiga Tuh persahabat ya Dijawab banget ya kolaborasi Dari ketiga cowok-cowok hebat ya Masya Allah Mudah-mudahan selalu sukses Mudah-mudahan aja Project Crazy Face Indonesia Tentunya berlanjut Dan kita akan menyaksikan Idola kita tampil lagi di layar kaca Wow Mudah-mudahan persahabat ya Sukses selalu buat kakak Rizky Bilar untuk berikutnya juga kita lihat semalam Kak Nova mempulsi-pulsi fotonya Persahabat ya di situ ada tulisan Happy Wedding Day Rizky Lesti Wah wow, lagi di mana nih persahabat ya <gih> Apa mungkin di hotel Ada tulisan Happy Wedding Day Rizky dan Lesti Masya Allah persahabat ya Kejutan apapun itu kita ditunggu kita tentunya menanti dari keluarga Leslar dan dari idola kita langsung Persahabat ya doakan selain terbaik untuk dan Rizky Bila mudah-mudahan ada kejutan dan cidakan vitamin di pagi hari ini Tetap stay tune dan pantengin channel ini Biar kalian tidak ketinggalan informasi menarik terbaru terupdate selanjutnya Ini dulu informasi di pagi hari ini